adi ya bungo kasih lupakanlah denai usah masahi palaminan joa yamato Suratan memisahkan Nasib cinta kita Buru amatinan kita gue Kasih ya bajalin ari Okay. tari molah kendara tuh senanglah baru mata go jadi buang ayamato mato Manarimo Sang de ibu hati dan ibu tapi apu kadayo ala nasib cinta kita bayu payuang bayu ang kuning. Tanyi anak daro, nan basandi yang duo. Bisyakan pasan dari dena untuk anak daro. Ibu hati dan ibu tapi apa kadaiu? Cinto Ibo, Ibo, Ala nasib cinta kita ibu hati dan ibu tapi apa kedaya Allah nasib cinta kita